Berarti nah. bisa disimpulkan lahirnya gerbang itu di sekitaran Mei 2017? Iya persis, tanggal 11 Oke. Mei itu. 11 Mei 2017 ya. Di, di Sarasian itu, kemudian Sarasian itu kan ada semacam rekomendasi gitu ya, apa yang harus dilakukan dari hasil Sarasian itu. Salah satunya e, mengamanatkan ke beberapa orang untuk melanjutkan hasil Sarasian itu menjadi sebuah gerakan. Nah waktu itu semua forum menyepakati teman-teman anak Oppo istilahnya panglimanya panglima gitu, ya yeah. Kita sebutnya kayak gitu. nah panglimanya kemudian saya kemudian diamanati oleh forum itu untuk memimpin gerakan itu Oke, okay. tak dikit mas kan, ya Berarti yeah. kan ada proses panjang diskusi hmm, hmm. yang kemudian berevolusi menjadi yang sedang diupayakan menjadi gerakan Precis, Yang ya. kemudian bisa nantinya trial dirasakan atau manfaatnya itu bisa pastikan kalau, kalau hanya diskusi masih bukan hanya ya tapi ranah yeah. diskusi itu mungkin manfaatnya bagi orang menyerapnya beda-beda ada yang yeah. bisa menyerap yeah. maksimal tetapi kalau yeah. kemudian hasilnya konkret yeah. itu lling yeah. lling mungkin lebih gampang yeah. Yeah. Yeah. dan itu mungkin sing-singan ya artinya kemudian menjadi amanat yeah. yeah. Mei 2017 yeah. artinya bukan kok nganggap bahwa diskusi itu jelek, enggak ya, ya artinya betul. ya, maksudnya bukan kok, ada ada perluasan hmm, manfaat karena ya. mungkin diskusi itu mungkin yang akan menyerap banyak juga tergantung kapasitas masing-masing. Uh, uh, uh, uh. Tapi kalau konkret kan mungkin akan lebih bisa ombo lah sih rasanya yeah, yeah. ombo. Misalnya gini lah, waktu itu diskusinya, oke, okay, ternyata uh, semua lini kehidupan ini mesti dikuasai oleh satu kelompok yang ke waktu itu kita nyebutnya kaki itu ya, iblis. KG, hmm. gitu. kapitalisme global, atau yeah. konspirasi global, atau apalah namanya waktu itu kita hasil diskusi berkali-kali wis real di diskusi kan gitu yeah. ekonomi dikuasai, politik dikuasai, budaya dikuasai, sosial dikuasai, semua lah panjang lah kalau bicara itu ya nah itu hasil diskusi nih, terus yeah. nih, terus kerti kaya kono, gitu nah makanya harus ada aksinya itu, ya melakukan perlawanan, terus perlawanan ini biar untuk menyelamatkan anak, anak bangsa ini. Ya, itu yang kemudian kita diskusikan strateginya seperti apa. Ketemulah kemudian strateginya kita bagi pertahap tahap itu, Yang di tahap awal itu kita nyebutnya wudhu nasional. Wudhu nasional, wudhu nasional itu ya ibaratnya, okelah kita belum bisa melawan secara maksimal, yang paling orang kita sadar bahwa kita akan memasuki tahap baru. Tidak menjadi bagian itu dan tidak ikut terlibat di situ. Anik kesadaran wong Arab sholat itu kan langkah pertama yang harus dilakukan Wudhu ya. Karena kita menganggap bahwa tahap berikutnya itu seperti sholat Ada soft-soft, ada jamaah, ada imam, ada satu sistem gerak bersama Ada ya. yang memulai sampai nanti kemudian ya. salam mas ya Aha. Analogi yang paling pas yang kita pakai waktu itu memang gerakan kita seperti sholat jadi sholat itu yang disembah Allah, yang diikuti adalah ajarannya Rasulullah, gerakannya itu gerakannya yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Tapi secara administratif agar sholatnya itu tidak bertabrakan biar tertib, maka dibutuhkanlah imam. Ya. Nah imam itu bukan kok kita menyembah imam atau kita manut sama imam, bukan, tapi imam ini sebatas pemandu teknis pemandu administratif. Gitu. Ya panglima ya Mas ya. Iya, jamaah ini, ya? jama ini butuh. butuh imam. Ya, ya karena nek, nek kemudian oh. tidak ada yang memandu kan jadi toh, selain kreatif kabeh iya. jadi malahan. Selain kan jadi di jamaah. Jama itu disebut jamaah nek ana imame. Ya. Nah, tapi balik lagi. Jamaah itu kan terbentuknya bukan ada imam dulu. Bukan imam udah nyari jamaah kan enggak gitu. Ya. Tapi makmum dulu semua statusnya semuanya makmum. Makmum, makmum, makmum, kemudian baru menggunakan imamnya, menggunakan imamnya, kan gitu? Ya. Jadi bukan kok imam yang ada dulu kemudian mencari makmum Tapi makmum ini ada kesadaran bersama bahwa kita mau sholat jamaah ini Harus kita ada imamnya harus ada imamnya Karena meskipun sholat satu juta orang di lapangan Kalau belum ada gerakan bersama, belum ada sholat bersama, itu namanya munfarri Sama-sama sholat hmm. Tapi satu satu juta orang di lapangan ini sholat semuanya, tapi sholatnya sendiri-sendiri itu sholat memparit, belum jamaah. Yeah. Nah, disebut jamaah ketika ada makmum dan ada imam. Nah, yeah. Maka yang dibangun pertama kesadarannya kan kesadaran si makmum ini. Sadar bahwa dia akan sholat berjamaah ini, maka harus ada wudhu nasional. Nah, wudhu nasional itu kita nyebutnya, ya sadar bahwa ini salah, ini yang benar, harbul itu di situ dulu kan ada istilah harbulail itu kita terjemahkan di situ harb jadi gini di Islam itu kan ada jihad, ada har, ada kital, ada khoswa itu beda beda kalau jihad itu kan cakrawalanya bahwa yeah. hidup ini adalah jihad ada perjuangan tapi ada yang namanya harbu harbu itu apa ya perang ada front jadi perang ada batas bahwa ini musuh ini temen hmm. Ya hidup itu harus harus ada gitu. Ini ini nggak boleh, ini boleh kan gitu. Nah kita nyebutnya harbu. Nah titik menentukan harbu itu di momentum itu nasional itu bahwa aku nggak bagian dari dia loh. Ya. Bahwa aku adalah orang ini. Gak. Nah itu yang kemudian disalahpahami oleh banyak orang. Nah, Jelasan ya? beda dengan kita lagi. Kalau kita kondisi darurat memang harus harus saling mematikan. Tapi kalau harbu itu nggak ada nggak ada saling mematikan. Tapi ada batasan yang jelas bahwa. Aku di pihak ini dia di hati -hati sana. Aku putih sana hitam. Oke, kayak gitu. -gitu. Apa tadi mas? Apa namanya mungkin untuk diulang hmm. hmm. tahapannya tadi dari mulai wudhu wudhu, Nah, terus wudhu, hardu, makmum. Makmum. Nah, wudhu itu kan ya hmm. bahwa itu yang mau sholat ini yang mau yang nggak sholat itu hmm. kan ada tahu kan berarti oh ini orang-orang yang mau sholat. Nah orang-orang yang mau sholat itu bersama-sama. Makmum kan ini. Nah ya. makmumannya makmuman kepada siapa? Makmumannya ya kepada Allah, makmuman ta'ala. Jadi kita menyembahnya ya tetap Allah, kita mengikuti perilakunya Rasulullah, tapi secara administratif keterbatasan kita di jamaah ini harus ada imamnya kan. Ya. Siapa ini? Nah imam sosial, imam politik, imam ekonomi gitu kan ya. Kombo masih, Maksudnya imamnya hmm. nggak cuma pada satu... Hal tertentu ya? ya bicara, tapi ambas. lebih kita spesifikkan waktu itu Imam itu lebih ke anu, opo Bapak lah yang. ya Karena kita selama ini kan kebingungan Yang kita anggap sebagai pemimpin ternyata justru penindas kita Yang kita anggap sebagai pemandu kita Ternyata justru yang menginjak kita ya. Yang kita anggap sebagai pemerintah yang harusnya menjamin apa Kesejahteraan hidup bersama ternyata justru penindas Sekarang kecelek-kecelek terus nah imam dalam konteks ini kita ingin nyari wong sing bener bener benar oh, Dewi So apa ya yang nyandar kisiralah istilahnya uh, bapak lah yeah. Terus, pokoknya kalau manut lebih jenengan dalam hal ini karena saya bingung karena kondisi seperti ini bingung tapi tadi nggak dengan dengan memahami track record yang coba kita akan munculkan sebagai imam ya artinya nggak yeah. cuman sekedar pasrah neng satu orang neng tapi track recordnya juga kan sementara yeah. ini kan seperti itu yeah. Teknik kontennya nggak jelas, tiba-tiba dimunculkan, memunculkan, dan segala macamnya Dipaksakan kita ke sana nah, Itu yang kita, kita kemudian pentingnya wudhu nasional tadi kan disitu Nggak mungkin kita bisa memilih kalau kita sendiri juga nggak paham tentang apa pilihan kita gitu. Nggak bisa kita menentukan imam kita kalau kita nggak melakukan pengsucian diri dulu kan nggak, Proses belajar bersama, proses sinau bareng untuk bisa menentukan ketepatan Sopo lagi aku harus nyandar ke kebutuhan-kebutuhan hidupku? Sopo tau pemimpinku itu? Itu kan kebutuhan real nggak bisa. Pemimpin itu kebutuhan hidup bersama mutlak. telah. Wong rumah tangga ya, ono pemimpin nih. Nenggonyo RTW ya ono pemimpine. Jadi ya. nggak mungkin lah orang hidup tanpa ono-ono beli. Ono nah supaya bisa tepat itu, maka perlu upaya penyadaran-penyadaran bersama sinau bareng di situ. Sinau bareng, sinau barengnya Oke, okay, Pak. Merunut apa namanya? pasti nanti apa yang saya pikirkan juga ini berkait dengan masalah singkatnya adab hmm, ya. Okay. Ada satu yang, misalkan kayak kayak gerbang ini kalau kita analogkan anak ini kan lahir nih. Justru apa orang tua aneh. Yeah, yeah, yeah. Artinya kan nasab itu kemudian jadi penting nantinya kan. Yeah, Dan nanti yeah. kemudian hari mungkin gerbang juga akan melahirkan anak-anak yang yeah. yang semestinya paham siapa orang tua. Sangkan parahnya mudeng. Hmm, hmm karena memang ne, misalkan kayak apa ya maksudnya yang jenengan paparkan tadi kan iki loh mas ono ono apa ya dari dari sekian lama pengamatan saya itu, saya kadang-kadang nekat untuk menyebutkan bahwa bangsanya adalah bangsa durhaka hmm. sing apa ya dari mulai sistem ketatanegaraan lah kita itu bermula dari kerajaan tiba-tiba ya, ya, ya. mak -tiba berbentuk muncul republik ya, ya, ya. terus uh, mungkin nek kita kan di, di kelahiran 70-an, 80 80-an itu kan mm -hmm. nek saya ngemati film-film era 80-an, 90 90-an. Mm -hmm. Itu kan tontonannya relatif kayak pejabat-pejabat atau orang-orang kaya yang selalu bangga dengan yeah. kontak kontak yeah. luar negeri. Yeah. Artinya, apa yang sudah dibangun leluhur kita masa lampau itu sepertinya kayak hilang. Mm -hmm. Yuk, jadi kayak bocah sing, kayaknya yeah. eh, yeah. jelas perempuan yeah, yeah, ini tidak yeah. cedot. Nah, ini mungkin yang benak itu mungkin tadi, dengan wudhu itu kan nanti kan membangun yeah. kesadaran. Yeah. Yo, mungkin nanti bisa uh, berlanjut pada kesadaran, sangat paran tadi. Yeah, yeah. sing nanti yeah. kemudian kita bisa tahu uh, saat ini masa lambung kita seperti apa. Cita-cita hmm. masa depannya akan jadi seperti apa yeah, kan? Jadi yeah. kemudian berhubungan Iya, iya, iya. Iya. Jadi, nek anak durhaka ya, yeah, memang yeah, karena... Yeah. Yeah karena bacaan kita dan representasi kita selama ini paling banyak kan tentang kisah-kisah anak durhaka gitu ya <SILENGALAN> tapi ini bapak durhaka atau ibu durhaka gitu kan ya jarang kita lalu. padahal realitasnya hari ini kan kondisi masyarakat kita ibaratnya sebagai anak anak asing ditelantar kira bapak itu wes. iya secara umum seperti itu jadi bukan mereka nggak mau berbakti kepada orang tua tapi orang tua ini orang kami anak <SILENGALAN> Nanti uang tuanya sopo, sampai kebingungan mencari orang tuanya kan ini kalau anak itu diasuh bener-bener oleh orang tuanya Tidak akan kesulitan anak ini untuk menemukan siapa orang tuanya kan? Karena bendinanya mesti diasuh hmm. oleh orang tuanya itu Entah orang tua kandung, orang tua biologis atau orang tua ideologis Tapi dia tahu Jelas. siapa orang tuanya hmm. Karena ada proses pengasuhan Dan itu secara organik secara alamnya Tapi sehari-harinya ditelantarkan Kan wajar kemudian kalau anak ini nggak tahu siapa orang tuanya. Karena dia diasuh oleh zaman, Dia diasuh oleh lingkungannya. Dan yang paling parah kan diasuh oleh penderitaan-penderitaan. Dia diasuh oleh kegelisahan-kegelisahan. Nah, sarasian itu kan anak-anak bangsa sing sehari-harinya diasuh oleh pertanyaan-pertanyaan. Kegelisahan. Janjahannya orang tuaku ini apa tuh? Kebutuhan untuk mencari orang tua kemudian. Makanya kita ada istilah makmuman lillahi allah kita bermakmum pada Allah, kemudian ada musyawarah memang bangsa ini kita sebut itu kan ini bocah-bocah yang -bocah tidak ada orang tua, orang tua ini cocoknya apa itu bukan kok melakukan perlawanan dan tidak punya adab dengan orang tua ini yo ya tapi ya realitasnya ngono kok, orang tua ini rana sih gagas kok Betapa banyak orang di, di kita ya yang kita anggap sebagai orang tua punya kapasitas, punya kemampuan, punya kedekatan dengan Allah mungkin ya. Hmm. Ini yang menanggung baik kondisi seperti ini kok. diem. Ada nggak potensi kemungkinan bahwa mereka juga dalam kondisi bingung? No? Ya, ya kita kita kita me, mungkin me, me, tapi kan mereka mengklaim mereka uh. bahwa mereka ya apa ya mungkin kesadaran awam bahwa kita melihat mereka lebih mampu, lebih paham, meskipun kemudian belum bergerak. Ya. ini ada gak potensi di mereka bahwa mereka sendiri juga bingung misalkan ya mungkin dari faktor usia sih ya, aku gak ya. mungkin ubah ya. pola sing. ya persis ya ini, ini ya benar memang ada kebingungan yang tapi kan kebingungannya beda ya. kebingungannya CSD, kebingungannya SMP, SMA, rumah siswa, terus kalau orang dewasa kan lebih beda ya. nah ini kan kebingungannya SMP ya wajar kebingungannya SMP dolek-dolek nabrak-nabrak nuding-nuding ya, ya salah juga gitu ya. nah Dibenturkan dengan kebingungan orang tua. Nah, kebingungannya orang tua kan ya nggak mungkin kebingungannya orang tua. Sama kayak anak-anak terus ikut-ikut maedu, terus ikut-ikut mesonnya anaknya. Eh, kebingungan orang tua kan mesti lebih mengadu, lebih kontemplatif. Yeah. Nah ini anak sih nuturi bapak kan akhirnya. Yeah. Kebingungan orang tua. Nah kebingungan orang tua yang dibenturkan oleh kebingungan anaknya ini harapan kita, ya ono upaya bersama, no. entah seperti apa bentuknya. Yeah butuh jembatan ya mas saat ini kan ya karena sementara ini kan mungkin dua belah pihak nek, nek kita sempitkan pada generasi yang sepuh yang dan yang muda ini kan mungkin kan neng pada pada saling nginceng, ini tidak ada belum ada jaringan komunikasi yang cukup ya, intens dan iya ya kita artinya memang kita nggak kita nggak nganggap bahwa kita satu satunya Gerakan gitu ya pertama ya. Terus kita nggak menganggap juga bahwa orang tua kita nggak peduli dengan kita nggak juga ya. Itu kan tadi saya cuma ngerespon bahwa ada anak doraka ya ada pabung hmm. gerakan. Tapi bahwa yang yang memicu kondisi lahirnya gerbang Bukan kesadaran bahwa ini orang, orang tua sih enggak bertanya ndak ndak itu ya. Tapi